Taip. Kemudian, yang ketiga, tanda Allah ingin kebaikan buat kita. Rasul SAW mengatakan, Man "Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan dari orang itu, Allah bikin orang itu faham agama, belajar agama." Belajar agama ini di Indonesia dulu itu termasuk. di dipandang sebelah mata Anda ingat Ketika Anda lulus SD Mau masuk pesantren Itu sama Abah ana Sama Paman ana Mereka kurang setuju Mereka berpikiran Safiq mau jadi apa Nanti mungkin pulang pesantren Pakai sarung Bayangan dia itu Pulang belajar agama Ya pakai sarung Mungkin kerjanya cuma baca Kitab Jadi Seakan-akan tidak berguna untuk kehidupannya Itu banyak pandangan seperti itu Tapi anak punya ibu Alhamdulillah dia yang mendukung anak Dia sampaikan ke apa Biarlah anaknya mau ke pesantren Biarlah ke pesantren Alhamdulillah akhirnya kita ke pesantren Masuk pesantren Teman-teman di pesantren ini Kebanyakan anak-anak nakal Jadi kita lihat Ya Allah ini kok kumpul semua di sini ternyata pandangan orang dulu itu pesantren itu bengkel jadi kalau anaknya soleh itu dimasukkan sekolah umum yang baik-baik oh, kamu insya Allah jadi insinyur lah jadi apa tapi kalau bandel ah kalau tetap bandel pesantren wow well, well, akhirnya pesantren itu bener jamaah ya, kumpulan anak-anak bandel sampai anda punya teman ada yang minum di pesantren karena dia sudah minum di luar sana Orang tuanya gak kuat Masukkan ke pesantren Kita subhanallah Tapi alhamdulillah akhirnya Terjadi uh, Razia bukan razia ya Apa istilahnya Mereka akhirnya gugur sendiri gak kuat Dengan kehidupan pesantren Anak masuk pesantren itu muridnya 35 Lulus tinggal 5 <us hurdle> Yang sisanya itu rontok Karena berat dan di sini sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang Allah menginginkan kebaikan dari orang itu, Allah bikin orang itu belajar agama. Dan belajar agama ini tidak kenal umur. Jangan pernah berpikir, aduh Ustaz, ana udah telat Ustaz. Ini kesempatan. Kalau ternyata Allah nggak bikin kita punya keinginan belajar agama, itu tanda Allah nggak ingin kebaikan buat kita. Coba bapak-bapak ibu-ibu tanya sama dirinya. Selama hidupnya, berapa kali dia bertanya tentang urusan agama? Urusan agama ini bekal dia untuk mati nantinya. Berapa kali? 10 kali, 20 kali, 30 kali? Sebagian umat Islam itu nggak pernah tanya tentang agama. Sama sekali nggak pernah tanya. Karena dia, Yesus yang penting Islam. Anda ngajar di STD Imam Syafi'i Jember di kampus itu Sejak tahun kemarin Anda berlakukan mahasiswa yang tidak tanya selama satu semester Anda kurangi nilainya 5 Anda ngatakan Antum ngapain di kelas selama 16 pertemuan, nggak tanya Ini pertanda Antum kurang peduli dengan agama Antum Kadang-kadang sebagian memang datang hanya untuk menyimak dosen keluar Ngobrol Nanti pekan depan datang lagi kita harus tanya. Allah mengatakan fasalu ahlazikri in kuntum la ta ngerti, tanya kepada orang yang berilmu. Maka berusaha kita untuk belajar agama. Sekali lagi tidak ada istilah telat. Bahkan kalau kita bicara pelajaran agama ini yang paling mulia adalah Al-Qur'anul Karim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal al qur'an wa alamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Di Madinah Ada seorang wanita Wanita karir dia Setelah pensiun umur 60 tahun Dia baru sadar Dia baru sadar ternyata dia nggak punya ilmu agama Akhirnya dia masuk ke tahfid Al-Quran Dia paling tua Masuk Tapi dia tahu Bentar lagi umur dia mungkin sudah selesai. Dan derajat di surga itu bukan pakai harta, tapi pakai bacaan Al-Qur'an Al-Karim, pakai hafalan Qur'an. You Qur'an akan dikatakan kepada orang yang hafal Qur'an irqa Engkau silahkan baca, derajatmu akan naik. Waratil kama kunta Engkau baca dengan tartil, sebagaimana engkau mentartilkan dunia di dunia. Kata Nabi SAW Dikatakan kepada yang hafal Quran ini Kedudukanmu itu akan berada di akhir ayat yang kau baca Kalau kita hafalannya cuma terikul Sampai binas berhenti derajatnya Tidak naik lagi Wanita ini akhirnya masuk ke tahfid Quran Subhanallah Tiga tahun hafal Quran Allah itu mengatakan walad yasarnal Quran alizikr min kata Allah kami ini benar-benar telah memudahkan Alquran untuk diingat tapi adakah orang yang mau mengingat di muka bumi ini nggak ada kitab yang dihafal seperti Alquran lari nanti kau lihat orang-orang nasoromamanya nggak ada anak-anak kecil mereka menghafalkan Alkitab Jangan itu, Ustadznya pun nggak hafal Alkitab, tapi dalam Islam, masya Allah, kita bisa mendengarkan anak-anak umur tujuh tahun, 9 tahun, 10 tahun hafal Al-Quran Al karim. Jadi, nggak ada alasan jamaah kita untuk tidak berusaha menghafal Al-Quran Al karim. Kalau ada istilah "adhussa", mungkin sudah tua ya, sudah susah hafalannya. Kita yakin Allah mengatakan telah memudahkan, paling tidak. Tadi kita ngaji Paling tidak Hafalan Quran kita ini Sesuai dengan umur kita Sesuai dengan umur kita Artinya Kalau umur kita 30 tahun Berarti 30 surat Satu tahun Satu surat jemaah, Apa berat Masa berat Satu tahun Satu surat Juz Amma itu 37 surat Juz Amma Berarti yang umur 40 tahun ini salah amma sama maksudnya. jangan ditanya karena ya namun kita kadang kalah nggak tertarik cuman. masalahnya itu tidak ada ketertarikan kita kalau sudah tertarik sama sesuatu kayak yang suka naik sepeda nih 400 kilo naik sepeda anak kadang kalah ya Allah ya, dikasih mobil kasih apa naik sepeda tapi, tapi kenapa karena ada kesukaan ada cinta. Begitu pula orang yang cinta sama Al-Quranul Al Karim tiga puluh juz dia makan. Maka kadang-kadang kecil ya Allah. Dulu anda di Medina punya teman dari dari Italia masuk Islam dia. Namanya nama Islamnya itu Muhammad Yasin. Aliando siapa nama dia? Dia dua tahun masuk Islam sudah hafal 20 puluh juz Al-Quran Al Karim baru dua tahun masuk Islam kita dari lahir Islam ya Ma Juz ama nggak selesai-selesai ya ini kenapa setiap beratusnya kitanya yang nggak sungguh-sungguh zaman manjadda wajada barang siapa bersungguh-sungguh pasti dia raih apa yang dia inginkan ya kita lihatlah bapak-bapak ibu bagaimana meraih apa yang dia inginkan Dulu anak kepingin punya ini bisa punya. Dulu anak ingin punya rumah punya rumah. Dulu anak ingin punya mobil bisa punya mobil. Ketika ditanya kenapa ya anak sungguh-sungguh saat -sungguh, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, anak merantau, oh, dia sampaikan ke... itu perjuangan. Tapi ketika ditanya kenapa Qurannya kok belum sampai juz sama, aduh saatnya belum dapat hidayah. Saya belum oh, dapat hidayah. Hidayahnya udah dateng Tapi kitanya nggak mau ngambil Seakan-akan kita dikasih suguhan makanan Itu disuruh milik Silahkan untuk mau makan yang mana Kemudian Kita kelaparan Sakit kelaparan Yang salah siapa? Engkau yang nggak mau makan Begitu pula kita Tatkala kita tidak mau Mengkaji Islam Karena sumber Islam ini ya Al-Quran Kita sholat bertahun-tahun tapi sebagian masih nggak paham dengan bacaan salat dia baca wab saja ditanya tahu sama arti yang dibacalam wa bahasa Arab saya orang Indonesia Oh Masya Allah sebagian orang itu bahasa Inggris Masya Allah orang Indonesia bisa bahasa Inggris apa yang mendorong dia bisa bahasa Inggris Kenapa nggak terdorong untuk bisa bahasanya Al-Qur'an sehingga ibadah dia itu lebih dia ayati anuza soalnya anak cari fulusnya pakai bahasa Inggris jadi akhirnya hanya untuk cari fulus cari fulus gak apa-apa tapi jangan lupa cari akhirat Afon salah anak cari akhirat tapi jangan lupa cari fulus jadi Allah itu mengatakan carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu ambisinya itu akhirat, tapi jangan lupa engkau hidup di dunia, butuh ongkos ya butuh biaya ya secukupnya lah, sisanya bawa ke akhirat, maka tanda orang yang baik, Allah ingin kebaikan buat dia, belajar agama sekarang nih, kita berada di majelis ini ini tanda Allah ingin kebaikan buat kita maka semoga apa yang kita dengar itu bisa kita amalkan dalam kehidupan ini Jawa. kebanyakan orang Ketika buka bersama itu, bukan kajian. Kadang-kala -kadang. yang ada ngelawak, yang ada musik, mau berbuka ini, padahal mau berbuka itu waktu mustajabnya berdoa sehingga ada yang ngabuburit. Ditanya, "Kemana, Mas? Anu, cari malam?" di "Gimana cari malam?" dia "Ya, keliling nanti tahu-tahu ketemu malam." Di mana, di rumahnya Keliling masya Allah kenapa dari tadi kau enggak baca Quran di rumah Alhamdulillah Quran terjemahan ada kita bisa kasih tanda yang enggak paham nanti momenya kita ada Ustadz datang tiap pekan nanti anak tanyakan apa sih maksudnya maka jemaah rahimahumullah itu tanda yang ke-3